Audio jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan masalah langkah-langkah dalam menyusun laporan keuangan dengan berbasiskan Microsoft Excel materi ini adalah materi lanjutan dari materi sebelumnya di mana materi sebelumnya kita sudah membuat master account yang kemudian kita sudah membuat master buku bantu kita sudah membuat Jurnal umum dengan rumus-rumusnya, di mana di sini kita menggunakan rumus di lookup pada kolom keterangan, yang kemudian kita juga sudah membuat buku bantu piutang, buku bintang, merah, digital, panorama foto, yang kemudian kita juga sudah membuat buku bantu utang yang selanjutnya kita juga sudah membuat buku bantu persediaan Nah, itu selanjutnya di dalam menyusun ataupun membuat sistem informasi keuangan berbasis Microsoft Excel yaitu setelah kita mencatat transaksi ke jurnal umum kemudian yang berkaitan dengan utang piutang dan persediaan akan kita catat langsung ke buku Bantu masing-masing Setelah pada akhir periode Kita akan membuatkan buku besar Nah disini akan kita lanjutkan Bagaimana cara membuatkan buku besar Dari masing-masing akun Yang ada di dalam master akun Mulai dari kas kecil Sampai dengan Rugi penjualan aset tetap Ini akan dibuatkan buku Besar masing-masing Bagaimana caranya? Yang pertama dalam membuat buku besar, yang pertama kita buatkan dulu tabel buku besar, seperti yang sudah kita siapkan sebelumnya, di mana di sini sudah ada kode perkiraan untuk mencatat nanti nomor per nomor perkiraannya, yang kemudian nama perkiraannya apa, yang kemudian Saldo awal di kolom keterangan pada nanti akan kita catatkan pada apakah dia bersaldo normal debit ataupun bersaldo normal kredit. Yang kemudian ada di sini mutasi transaksi, jumlah mutasi transaksi debit, dan jumlah mutasi transaksi kredit yang kemudian saldo akhir. Nah, di sini akan kita menggunakan beberapa rumus dalam mengimplementasikan pembuatan buku besar. Yang pertama di dalam hal nama perkiraan kita akan membuatkan di sini adalah uh, rumus pilokup. Seperti yang sudah dijelaskan pada materi sebelumnya, di mana nama perkiraan ini kita ambil dari master akun, yang kemudian kita gunakan rumus pilokup. luka kurung, kemudian look afiliu, dimana look afiliu ini adalah kode perkiraan kemudian titik koma atau koma, kemudian tabel array tabel array kita ambil dari master account yang kemudian kita klik berdasarkan nomor akunnya sampai dengan kolom F kolom F 1 F84 kemudian kita kunci menggunakan F4 kemudian titik koma yang selanjutnya yang mau kita baca adalah nama perkiraan yang ada pada kolom C yaitu kolom ketiga, kolom satu, kolom dua dan kolom tiga kolom tiga, kemudian titik koma kemudian kita pilih pause kemudian tutup, tutup row enter Nah, di sini akan muncul NA. Kenapa NA? Karena di sini belum ada nama perkiraannya ataupun belum ada nomor perkiraan. Coba kita ambil salah satu umpamanya di sini, building. Ataupun bangunan. Kita coba. Ke buku besar, bangunan. Coba ketikkan di sini pada perkiraannya di sini sudah muncul bangunan. Kemudian di sini juga kita akan memasukkan saldo debit dan saldo kredit dimana mana di sini adalah sama bersumber daripada master account. Di mana dalam master account tersebut di sini kalau kita lihat saldo debit ada pada kolom yang ke 1 2 3 4 5 sementara saldo kreditnya ada pada kolom ke-6. Nah, di sini pada prinsipnya dalam hal buku besar ini rumusnya dalam hal saldo sama seperti rumus yang menggunakan nama perkiraan Oke, ini untuk mempercepat ataupun mempermudah kita dalam hal melakukan pekerjaan ini kita kopikan saja seperti yang kemarin kita, kemudian kita skip selanjutnya ketikan di kolom debit pada kolom saldo sini kita ganti menjadi 0,6. Oke, di sini kalau kita coba kita cek lagi di di master account kolom 1 2 3 4 5. Maaf, kolom 5 di debit dan kolom 6 di kredit. Oke, kita ganti kolom 5 Oke, di sini sudah muncul saldonya 210 juta. Kemudian ini kita klikkan lagi ke saldo kredit. Dengan analisisin adalah kolom ke-6. Kita ganti 5 5 ini menjadi 6. 5 kita ganti menjadi 6. Karena apa? Saldo kredit ada pada baris ataupun kolom yang ke-6. 1 2 3456. Nah di sini kalau kita lihat di buku besar saldo kreditnya adalah 0. Kemudian di dalam mutasi transaksi pada kolom debit, dimana sumber data dari sini adalah bersumber dari jurnal umum. Dimana nanti kita akan menghitungnya berdasarkan nomor akun. Maka nanti akan kita blok mulai dari nomor akun. Okay, yang kemudian kita coba akan buat rumusnya karena nanti di sini adalah menjumlahkan berdasarkan kode perkiraan ataupun nomor akun maka di jurnal umum juga nanti akan kita blok mulai dari nomor perkiraan sesuai dengan dasar apa yang kita gunakan untuk menghitung. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus sum if. sum if buka kurung dimana disini nya rank yang mau dijumlahkan itu dari mana, nah di disini di sum di disini adalah tadi sudah dijelaskan bahwa data data kolom debit dan data kolom kredit dan bersumber dari jurnal umum oleh sebab itu kita klik jurnal umum yang kemudian karena dasar perhitungannya nanti berdasarkan nomor akun, maka di sini kita blok mulai dari nomor akun sampai dengan kolom I I139 yang kemudian kita kunci menggunakan tekan F4 kemudian titik koma yang kemudian di sini muncul kriteria nah kriteria di sini kita klik lagi ke buku besarnya kemudian kriterianya adalah kode perkiraan ataupun nomor akun yang selanjutnya titik koma di sini muncul ring yang di sini yang kita jumlahkan adalah kolom debit. Nah, kita, karena kolom debit sumbernya adalah bersumber dari jurnal umum, maka kita klik jurnal umum, kita blok mulai dari H39 sampai dengan H8. Karena ini adalah sumber debitnya, kemudian 4 kolom debit dari H8 sampai dengan H39. Kemudian tutup kurung, kemudian enter. Nah, di sini kosong mutasi transaksinya. Coba nomor ini kita masukkan ke kode perkiraan di jurnal umum. Katakan di sini. Oke, di sini bangunan. Kemudian kita cek di buku besarnya. Nah, di sini, bangunan sudah muncul. Nah, dimutasi kredit juga sama, rumusnya menggunakan SUMHIB. Di mana di sini tadi sudah kita buatkan rumusnya. Di kolom kredit juga sama dengan rumus yang sama seperti di kolom debit. Nah, kalau kita lihat kolom kredit pada jurnal umum, ada pada kolom I, sementara kolom debit ada pada kolom H. Nah, di sini, kalau kita lihat buku besar debit. di sini sudah ada rumusnya, tinggal kita copykan saja semuanya. kita copy, ctrl C, kemudian escape, kemudian kita ketikkan di sini. nah di sini dia paling terakhir adalah ring. ring yang mau dijumlahkan di sini masih kolom H, tadi adalah kolom debit. sementara yang mau kita jumlahkan adalah kolom kredit. maka H ini kita ganti menjadi I. kenapa kita ganti menjadi karena kolom i pada jurnal umum adalah kolom kredit nih kolom kredit oke okay. nah di sini sudah ada saldo awalnya esal eh, mutasi debit dan mutasi kreditnya yang kemudian untuk mengisi saldo maka di sini kita menggunakan rumus if sama seperti dalam hal waktu kita membuat buku bantu piutang dengan buku bantu hutang semuanya menggunakan menggunakan rumus if oke okay. dimana dalam hal di sini kita dua-duanya debit maupun kredit kita gunakan semuanya rumus if bagaimana implementasinya nah ini rumus yang akan kita gunakan sama dengan jika ataupun if saldo debit ditambah dengan mutasi debit lebih besar dari saldo kredit ditambah dengan mutasi debit mutasi kredit maka ini tuh buka kurung dua kali maka saldo debit ditambah dengan mutasi debit tutup kurung dikurang buka kurung saldo kredit ditambah dengan mutasi kredit tutup kurung dua kali maka yang lainnya adalah nol tutup kurung enter, nah, sini sudah muncul tinggal 202 juta oke, okay. demikian juga halnya dengan saldo kredit, tujuannya apa? agar kita tidak berulang-ulang membuat rumus dalam membuat buku besar nanti di sini kita gunakan juga hal yang sama kebalikan daripada debit yaitu sama dengan jika if buka kurung saldo kredit ditambah dengan mutasi kredit lebih besar dari saldo debit ditambah dengan mutasi debit maka buka kurung dua kali mutasi kre saldo kredit sorry saldo kredit saldo kredit oke salah kita ulangi ada kesalahan sedikit saldo kredit ditambah Mutasi kredit Atau kita ulangi Di kolom kredit Sama dengan Jika Saldo kredit Ditambah dengan Mutasi kredit Lebih besar dari Saldo debit Ditambah dengan Saldo Mutasi debit Maka buka kurung dua kali saldo kredit ditambah dengan mutasi kredit tutup kurung dikurang dengan mau saldo debit ditambah dengan mutasi debit tutup kurung dua kali yang lainnya adalah nol nah, hari ini maksudnya adalah jika mutasi debit lebih besar daripada mutasi mutasi kredit maka dia akan bersaldo nol. Tetapi jika saldo kredit lebih besar daripada saldo debit maka dia akan bersaldo normal kredit. Oke kita enter maka di sini nol. Nah ini sudah selesai dalam membuat buku besar. Nah di sini bisa kita gunakan membuat buku besarnya adalah dalam satu kolom yang sama. Untuk buku besar selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Tinggal kita copy-copy saja semua buku besar yang ada sesuai dengan nama akun yang ada di master akun. Oke, okay, kita coba buat. Kita lanjutkan di sini. Kita gunakan saja dalam hal di sini menggunakan uh, data validasi data validasi kemudian di sini kita klik list kemudian source nya adalah dari master account itu mulai dari kas kecil sampai dengan rugi penjualan aset tetap oke okay. mungkin kita oke okay -kan. okay. di sini kita coba mulai dari satu satu kas kecil sini sudah muncul Kemudian, ini kita kopikan lagi. Kita blok semuanya, kita copy ke baris selanjutnya. Kalau tadi di sini adalah 110 berarti di sini nomor dua, satu-satu ke Kemudian, ini kita kopikan lagi, kita kopikan lagi satu-satu 1120 surat-surat berharga. Kemudian ini kita blok lagi biar bisa urutan. Kita copy -kan lagi, kita paste. Ini kita ganti 130 sampai semua selesai lakukan copy dengan langkah yang sama. Nah, ini sudah selesai kita dalam hal membuat buku besar. Dilanjutkan sampai dengan selesai seluruh nama perkiraan yang ada pada master account nah, Ini sudah selesai kita membuat buku besar. Anggap saja sudah selesai semua. Tinggal kita lanjutkan. Setelah dalam buku besar, seperti di sini. Maka langkah selanjutnya adalah kita akan membuat neraca saldo nah, Neraca saldo di sini juga pada prinsipnya saldonya bersumber dari buku besar Atau juga bisa juga kita ambil neraca saldo ini bersumber dari penjumlahan transaksi yang sama sesuai dengan akunnya pada jurnal umum Nanti dalam neraca saldo yang akan kita buatkan sumber datanya bersumber dari jurnal umum pada prinsipnya hampir sama seperti di hukum besar Oke kita coba buatkan lagi nerada saldo yang pertama sudah kita buatkan daftar-daftar akunnya daftar akun yang kemudian apa yang harus kita lakukan di sini kita bisa menggunakan rumus menggunakan fill up. oke di sini kita coba gunakan rumus pilookup dimana nanti di sini nama-nama akun ini bersumber dari master akun sama dengan pilookup buka kurung pilookup kita masuk ke master akun nah, dari sini kita blok karena berdasarkan kode akun kita blok mulai dari nomor akun sampai dengan kolom F, yaitu kolom kredit, seluruh. Oke, seluruh nama akun, sampai F84, kemudian F4 kita consider yang menggunakan 4, kemudian titik koma, yang mau kita baca adalah kolom Nama akun berbahasa Indonesia ada pada kolom yang ketiga, kolom satu, kolom 2 kolom 3 titik koma, ataupun kita ketiga, kemudian titik koma lagi, kemudian kita pilih. Oke, okay, sorry, ada sedikit kesalahan. Oke, okay, di sini tadi belum kita lihat balance. disini adalah berdasarkan daripada nomor akun ya afiliu kemudian titik koma kemudian kita masuk lagi ke master akun kita blok seperti yang saya, yang saya sebutkan tadi kita blok mulai dari nomor akun sampai dengan kolom kredit oke okay, kolom kredit kemudian F4 Kemudian titik koma, karena yang mau kita ambil adalah akun yang berbahasa Indonesia, ada pada kolom yang ketiga, kolom satu, kolom dua, kolom tiga. Maka di sini, koma tiga, kemudian titik koma, kita pilih pause. Kemudian kita enter. Nah, di sini, sudah belum ada, karena apa? Karena di sini belum ada daftar akunnya. Yang kemudian untuk neraca saldo awal di sini juga sama bersumber dari master akun di mana di sini sudah ada saldo saldonya saldo masing-masing. Kemudian di sini kalau kita lihat ada kolom keberapa, pada kolom keberapa saldo awalnya kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5 Oke maka di sini bisa kita gunakan rumus yang ada pada kolom keterangan berdasarkan nama akun. Oke, di sini Ctrl C escape, yang kemudian di sini kita kan, kita copy, kemudian di sini kita ganti menjadi 5. Kemudian kita enter. Nah, di sini juga masih tetap NA karena di sini belum ada kode akunnya. Kemudian kolom kredit juga pada prinsipnya rumusnya juga sama kolom C, Ctrl C, yang kemudian di kolom kredit kita kopikan lagi, kemudian 5 kita ganti menjadi 6 karena apa yang kita baca adalah kolom keenam yaitu saldo kredit pada neraca saldo ataupun di master account Nah kita coba satu, kita menggunakan data validasi saja biar lebih mudah data validasi kemudian kita pilih list kemudian di sini resource adalah bersumber dari master account yaitu mulai dari satu-satu sampai dengan 9400 kemudian oke okay di sini kalau kita lihat satu-satu, ada -satu, sini sudah berubah. Di sini sudah ada gas kecil. Oke, okay. ini bisa kita hapus dulu. Ini bisa kita copy ke bawah sampai dengan selesai. Kemudian pada prinsipnya langsung saja ini juga bisa kita langsung copy semuanya atau copy semuanya ke bawah oke okay, semua masih not available kenapa not available karena di sini belum ada nomor akunnya oke okay, kita masukkan satu-satu satu-satu Oke okay, di sini sudah muncul semuanya. Atau biar lebih mudah agar kita tidak salah, kita juga bisa menggunakan nomor akun yang langsung dari master akun. Dimana di sini yang kita ambil adalah mulai dari satu satu sampai dengan pixel di sini. Kemudian kita kopikan, kita masuk ke book trial balance. Kemudian kita taruh di sini, kita copy. Nah, ini cara otomatis sudah muncul, yang kemudian kita masuk lagi ke master account, mulai dari tanah sampai dengan akumulasi penyusutan peralatan kita copy, kemudian kita masuk lagi ke trial balance. Kita kopikan lagi di sini. Nah, di sini sudah masuk secara otomatis yang selanjutnya. Kita kopikan lagi mulai dari hutang usaha sampai dengan hutang lain-lain, masuk ke neraca saldo atau trial balance. Kita kopikan lagi yang selanjutnya kita masuk ke master account, yaitu di disini kemudian ini kita blok juga boleh kemudian ini control C kemudian masuk ke trial balance kita kopikan C semuanya masuk yang selanjutnya kita masuk lagi ke master akun sini ada harga pokok penjualan ada biaya penjualan ada biaya administrasi ada pendapatan lain-lain kemudian ada biaya lain-lain, ini kita copykan kita copy kita masuk lagi ke trial balance kemudian nah di sini sudah muncul semua saldonya, kemudian di sini masih NA kosong, ini kita hapus saja kita hapus ini kita hapus, ini di saldonya sudah balance. nah ini neraca saldo sudah kita buatkan. yang kemudian mutasi debit dan mutasi kredit ini sama seperti dalam buku besar, dimana sumbernya adalah dari jurnal umum. sementara neraca saldo akhir sama seperti buku besar di dalam membuat saldo debit maupun saldo kredit. yaitu dimana di sini kita akan menggunakan rumus sum if yang pertama di mutasi debit kita menggunakan sum it dimana mutasi debit ini bersumber dari jurnal umum dimana nanti kita akan menjumlahkannya berdasarkan kode akun ataupun nomor akun kita klik jurnal umum kita blok mulai dari nomor akun sampai dengan kolom kredit sampai selesai ke bawah 139 kemudian F4 kemudian titik koma yang kemudian di sini kriteria kita masuk ke terelven lagi kriterianya adalah nomor akun kita klik di nomor akunnya kemudian titik koma kemudian samring sum sum nya adalah yang mau kita jumlahkan adalah Kolom debit yang ada di jurnal umum. Kolom debit tadi di sini adalah terakhir 139. Di sini juga harus terakhir juga 139. Kalau dimulai dari 8, maka nanti akan dimulai juga dari 8. Dari 139, kolom debit kita tolong sampai ke atas sampai dengan H8. Oke. Okay dimulai 8 sini juga dimulai 8 diakhiri dengan di disini juga diakhiri 139 kemudian kita tekan F4 untuk mengkunci kemudian tutup kurung kemudian enter ya di sini masih kosong karena transaksinya belum ada nah di kolom kredit juga sama kita akan menggunakan juga rumus sumif dimana disini perumusnya pada picture sama Nah, kalau kita lihat di jurnal umum, kolom kredit ini ada pada kolom H, kolom I. Maka nanti di sini kita bisa menggunakan rumus yang ada pada kolom debit. Kita blok semuanya, kita klik dulu di sini. Di, apa, di bar-nya, kemudian kita blok. Kemudian Ctrl-C, kemudian Escape pada pojok kiri atas. Kemudian di kolom kredit kita klik dua kali yang kemudian Ctrl V. Nah, Ctrl V di sini karena tadi kolom kredit di jurnal umum ini ada pada kolom I, maka H di sini adalah kita ganti menjadi I. Kemudian kita enter. Nah, di sini juga masih tetap kosong karena apa? Belum ada transaksinya. Yang kemudian kita coba tes satu kita ganti kas kecil satu satu satu kas kecil kita masuk ke jurnal umum ini kita ganti bangunan tadi kita ganti menjadi kas kecil paste kas kecil kita masuk ke buku besar sini kas kecil sudah masuk kemudian kita masuk ke trial bullet. di disini juga sudah masuk oke okay yang kemudian kita menggunakan rumus sum if. Nah, di sini kalau kita lihat mutasi kredit, mutasi debit. Nah, tentunya nanti kalau di sini kalau kita lihat pasti lebih besar kredit, maka nanti akan muncul saldo kredit di sini. Tetapi untuk menghindari itu kita coba nanti cek lagi ya. Kemudian disini, di sini di neraca saldo akhir kita menggunakan rumus if sama seperti di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 tambah dengan mutasi debit tutup kurung kemudian dikurang buka kurung saldo awal kredit ditambah dengan mutasi kredit tutup kurung dua kali maka yang lainnya adalah nol tutup kurung enter nah di sini nol kenapa nol karena di sini adalah mutasi kredit lebih besar daripada mutasi debit jika mutasi, mutasi debit dengan saldo awal debit 7 juta, kemudian mutasi kredit saldo kredit dengan saldo awal kredit dengan mutasi kredit 10 juta, maka lebih besar kredit. Oleh sebab itu, karena lebih besar kredit, maka di sini saldonya menjadi nol. Tetapi di sini, kalau kita gunakan lagi rumus IF-nya, sama dengan IF (buka kurung). Saldo awal kredit ditambah, sorry, saldo awal kredit ditambah dengan mutasi kredit lebih besar daripada saldo awal debit ditambah dengan mutasi debit, maka buka kurung dua kali saldo awal kredit ditambah dengan mutasi kredit tutup kurung, dikurang, buka kurung saldo awal debit ditambah dengan mutasi debit, tutup kurung dua kali maka yang lainnya adalah nol nah sini muncul 3 juta kenapa 3 juta? karena disini mutasi kredit lebih besar daripada mutasi debit sementara kas kecil seharusnya adalah bersaldo normal debit. Oke, karena di sini tidak mungkin ada pembayaran 10 juta sementara kas yang ini hanya 7 juta. Jadi kita coba ganti di buku besarnya, atau di jurnal umumnya ini menjadi 4 juta. 4 juta di buku besarnya juga secara otomatis berubah 4 juta. Kemudian di trial balance juga berubah menjadi saldo normal debit nah di sini kalau kita sudah selesaikan penjumlahan mutasi debit penjumlahan mutasi kredit menghitung saldo awal saldo akhir daripada debit kemudian saldo akhir kredit maka langkah selanjutnya kita tinggal kopikan saja blok mulai dari mutasi debit sampai dengan saldo akhir kredit kemudian ctrl c Kemudian block sampai dengan akhir ke bawah. Kemudian kontrol. Di sini sudah muncul secara otomatis saldo akhir masing-masing. Nah, di sini kalau kita lihat saldonya sudah berubah dan tidak balance. Kenapa tidak balance? Karena transaksi di sini juga tidak balance. Kalau kita lihat debit dengan kredit ada selisih 2 juta. Maka sini juga ada selisih 2 juta Kita lihat Ini dikurang dengan ini Maka di disini selisihnya 2 juta Oke Nah ini Untuk sampai dengan membuat Buku besar nah, Mungkin sampai di sini cukup jelas Apa yang telah Disampaikan Dalam hal Membuat Buku Besar dan Neraca Saldo. Untuk pembuatan laporan laba rugi ataupun laporan keuangan kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya yaitu pembuatan laporan laba rugi ataupun laporan aktivitas ataupun yang disebut dengan laporan uh, income statement yang kemudian di sini adalah laporan perubahan ekuitas yang kemudian adalah neraca ataupun disebut dengan laporan perubahan posisi keuangan ataupun dalam hal disini adalah balance sheet nah ini neraca akan kita lanjut lagi pada sisi selanjutnya terima kasih atas perhatiannya semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan jangan lupa like dan subscribe untuk membangun pembelajaran kita ke depan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Audio Jungle.